Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Radex UNM kumpulan tutorial Oke langsung saja ke tutorialnya ya yang pertama kali kita lakukan adalah masuk ke aplikasi Kine Master. kemudian kita pilih tanda plus di layar dan pilih rasio 16 banding 9 atau sesuai dengan yang kita inginkan selanjutnya kita masuk ke halaman editing video yang tengah besar ini berfungsi untuk review video yang kita edit kemudian untuk yang sebelah kanan adalah tempat dimana kita memasukkan video, masukkan musik pertama kita coba untuk memasukkan beberapa video ke dalam halaman editing video setelah memilih beberapa video klik tanda checklist di kanan atas dan secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman editing video ya yang kedua kita belajar untuk memotong atau memangkas video yang terlalu panjang dengan cara klik hingga terdapat kotak kuning di video dalam pemangkasan, ada empat pilihan. Yang pertama, pemangkasan kiri (ply hit), pemangkasan ke kanan (ply bagi di hit), bagi, dan sisipkan bingkai baku. Dan setelah itu, silahkan pilih tanda checklist di sudut kanan atas untuk menyelesaikan pemangkasan kemudian teman-teman setelah kita melakukan pemasukan media atau memasukkan video ke dalam halaman editing video dan setelah itu kita telah melakukan pemangkasan maka hal terakhir yang kita lakukan sekarang adalah ekspor project ke video Dengan cara klik ikon yang berada di sudut kanan atas, di sini kita pilih ikon share untuk menyimpan ke galeri. Kemudian di sini kita berubah resolusi gambar. Setelah menentukan resolusi gambarnya tekan ekspor. Oke itulah tadi dasar-dasar editing video di game master Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa